tapi belum full belum full screen ya? nah gitu ke request yang kita bahas yang dari terbaru dulu ya, yang dari grup deh, ya? kakak dapet baru kakek yang request pipit sama dela nah ini dulu ya Oh, ini request-nya request delan. Nah, ini jumlah, eh, Banyak bilangan bilangan integer nih bilangan bulat, ya. Eh. Bilangan bulat. Yang memenuhi persamaan x plus 1 x2 x plus 7, ya. Eh. Lebih dari sana, 1 min x2. Ini satu min x2 bisa, ya. Eh. 1 min ek, kali 1 plus x, nah ini faktornya ya. jadi kakak tidak langsung jabari ya, tapi kita pindah ruasin dulu ini biar lemak, x plus 1 kali x kuadrat plus 2 x plus 7 ini kan awalnya plus yang di kanan ini kan, tanda plus berubah, pindah ke kiri jadi min 1 min x dikali 1 plus x ya. nah jadi ini x plus 1 dikali x kuadrat 2x 7 dikurang 1 min x. Nah ini, jadi kalau dengan pemfaktoran kayak ini kita bisa lebih mudah manipulasinya. ini 2x min x, jadinya 2x x, 3x ya, 7 kurang 1, 6 ya. Nah ini, anggaplah ini a, a kali b. Okay. Nah, nah kita kita cek dulu ya, diskriminan dari b. B ini kan yang x kuadrat plus 3x6, plus ini berarti kalau kita daftar menurut rumus persamaan kuadrat itu kan a x kuadrat plus bx plus c. A itu koefisien dari x kuadrat. Efisien dari x kuadrat di soal kita nih satu ya B-nya koefisien dari x itu 3 dan c-nya 6 ya. Nah, rumus diskriminan itu b kuadrat min 4 AC. Ya. B-nya 3 kuadrat dikurang 4 kali hanya satu c-nya 6 ya Jadi 9 dikurang 24 itu minus 15 ya Nah kita ada teori ya. Minimal belas ini kan kurang dari nol Kalau diskriminan kurang dari nol Berarti akar-akarnya akar-akarnya irasional. Irasional itu artinya bukan bilangan bu. Bilangan bulat. Atau bahasa Inggrisnya not an integer yang dipintar soal kan integer dengan bulat jadi B ini enggak mungkin kita abaikan abaikan B jadi berarti cuma X plus 1 lebih dari sama dengan 0 X lebih dari sama dengan minus 1 jadi kalau himpunan penyelesaian X kan dipintaknya bilangan bulat negatif. Kalau kita bikin deret bilangan, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Ini berarti makin ke kanan. Nah, jadi bilangan bulat yang masuk himpunan penyelesaiannya, negatif itu cuman min satu Nah, min -1 berarti dia dewean. Anggaplah ini ya. Yeah. Jadi banyaknya bilangan bulatnya 1. Ya. Yeah. Cuman ada min -1 dewean, tunggal. Maksudnya 1 ini tunggal ya. Yeah. Nah, itu. Ya, yeah, ini pertidaksamaan ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi apalin teori persamaan kuadrat tadi diskriminan kurang dari nol akar irasional ya. Saya mau teknik faktorannya tadi ya. Pemfaktoran x plus satu ini make FPB nya kan. Nah itu ya. Oke kalau nomor 16 ini, Ana bangun tidur tidak ada di rumah. Ya. Ibu tidak di rumah ada pesan ini. Kemana kah Ibu pergi? Ya, ini jujur kayak baga kakak, gak pernah juga ini dapat soal yang tipe m satu 1,1 ini kayaknya tanda seru ini 4,3,4,7,0,7 kalau di IG udah dapet belum ini? jawabannya udah heal kalau di IG tuh kakak apa, dari belakang jadi dari belakang ya, berarti dari 7 Dibalik, iya, tuh the kill, jadi bukit. Oh iya, iya, iya, empat, tiga, empat, tiga, empat, satu. Yoweh, ini nih, tujuh nih, huruf T, ya, Mas? Ya, cak maksudnya nih, eh. empat, <laughs> empat, dibalik, jadi C, ini kan huruf H, kan? Rotasi. 180 derajat eh? Aneh lah ini memang. Hill tuh iyalah bukit ada ya. Eh? Nah. Kalau ini. Kode MMV OHSX eh, UTBK SKUI. Detektif. Oh, ini Sandi An itu kan M jadi U maksudnya nih ya, ya. Itu. tapi M yang kedua jadi T, V jadi B, F jadi K. T dibalik, W itu gak nah. penting. Oh, jadi J belakang, bisa tujuh, Tbk square. Tidak ada ini. Tidak ada apa namanya? M jadi U. Kt. Nah, kalau kita ambil B. Ini K ini sama dengan H. K dengan H. Eh. X nya jadi Y. Ate, Hai, apalah lah ini? Kalau kita urutan itu kan, nggak kata ini pembahasan di ig, di dulu kakak tuh pernah belajar sandi a-n itu nah, a b c d e f itu ya? Kalau oh, ini kayaknya, ah, ini kan m em v f o h s x itu ke u berapa gitu m ke selisih Pak Oh iya ya urutan ini ya ada dulu kan 1 2 3 kayak itu kita harus tahu urutan urutnya ke berapa itu kan berarti kan 9 k ini 11 ya Iya m 14 ada l n l n 12 n 13 ya benar ya N O P Q 14 15 16 17, 17 R-nya 18 ya. S-nya 19 T U M K U 8 kan. M nih M K U 8 M ke 3. Ya, M-nya 13 ya. U-nya tadi kan 21 ya. Ya. Persapaan ya. Jadi kan habis itu M K T 13 ke 20 7. kan? 17. 7. Nah, P ke ini, P 22, kan? V ke B ini V 22. B-nya? 2. Pas 20 justru ya. 6. Ah, oh, ditambah. V P ke B. B, B kan 2 adalah. Nah, V 22 kan? Kalau Iya kalau F tuh 6 F-nya, K-nya 11. 876 ya logikanya Mungkin maksudnya dia nih ini dari dari B-nya ini dijadikan kan total A B C V W X Y Z ya. 24 25 26. Nah, ini setelah Z ini A B C lagi kan? 27 28 ya tak? Nah, karena di sini kan, ya lah, atas tuh pasti lebih besar, lebih kecil dari bawah kan. 13, 21, 3, 13, 20. 22 ini mustinya 28, nah, baru masa akal kalau ini pakai 28 plus 6 ini jadinya kan. Jadi yang oktav kedua OB-nya nih, kalau gak, gak. ya yeah. Jadi V yang ini tadi 22, B yang ini pakai 28, jadi 22 ke 28 plus A sesuai ini 8765 ini kan habis itu O ini kaget 15, S-19 54, H-18, 18, 18, 18, 18, Sebelas, ya? benar ya? sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, u sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, x nya sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, J, D, sebelas, K-nya itu kakek eh, 11 ya? ini berarti kita ini dari delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu ya? Oke, berarti kalau ditambah 8 itu 11 tambah delapan berapa 19 belas ya? Nah, huruf ke 19 itu s tujuh enam lima empat tiga dua satu ya? X ini tadi. 24, 24 tambah 7, 31, 31 itu huruf arti setelah 28 29, 30, 31, cd 8, 8, 8, 8, 8, G, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, huruf ke 8, 8, 8, 8, ke 8, 8, 8, 8, 27, 8, 8, A. J itu Urup ke 10 10 tambah 4, 14 14 itu N D itu Urup ke 4, 4 tambah 3, 7 Urup ke 7, G 2 Y itu urup ke 25 ya, 25 tambah 2, 27, urup ke 27 A ya. S itu 19 Tambah 1, 20 ya Oke, okay, semangat ya. Eh. Nice, coding ya. Eh. Jadi, selisihnya ya. Eh. Paham lah ini ya. Eh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kan penambahnya, Sama ur urutan ya. Eh. Oke, okay, kalau ini di WA kakak setuju sih ya. HKX ini berapakah hasil dari 1... Ditambah satu Dia pakai kesetaraan ya. Mulai K-nya tuh dikonversi jadi 5. 5 tuh E kan? Berarti dia ikutipnya apa Lanjutannya kan? L, M, N, V, -E Tapi yang ini dari E kan? E, F, Udah ya. konversi B, ya. ini ya? Ini setuju sih kakak. Udah bisa dibahas lah ini. Paham lah ya? berapa uh, ini jadi jawabannya. Satu, apa satu? Tambah satu, dua, eh. dua nih. JAG Ya ya, lah eh. Satu, tambah satu. Dari mana, Kak? Yang ini y g kan satu tambah satu. Jadi, maksudnya ini itu operasi matematika angkol, tapi angkolnya kita hurufin lagi, diliterasin lagi, Nah itulah jadi JAG, ya? Mantelnya J JAG itu, nih ya? Dua ya? Nah, Tuh, dua ya? Ini Z sama dengan empat. Orzo, ini Orzo. tadi Z 4 ini empat juga ya. Abis itu berarti empat nih diperoleh dari 2 tambah dua, kayak itu kan? tambah Ini Z-nya empat, 4, ya empat 4 ya Oh, ini tadi dua kalau ya. Ohnya dua, nah dua nih di dari satu tambah satu, jadi T nya satu ya. Eh? Oke, benar. Tnya satu. Abis itu oh di sini. yang a jawabannya. Dua tambah dua. Oke. Empat. Yo. R ini empat ya. Eh? Oh dua. T nya tadi satu iyalah. Pakai kode kembar itu pak ya, eh? berarti ya. M ini berarti nol tambah 3 2 tambah 2 4 eh. Oh, M ini kayaknya 5 eh. 5 tambah 5 10 kan. Eh, 6 tambah 6 eh. Iyo, iyo. Karena ada O juga 12 ya deh. Oke. Okay. Ini soalnya kan kayak ini, Dal. Dia yang dari soal MOS ini kan 4 digit. Empat digit, empat digit, nah itu di hasilnya kok jadinya lima digit kan. Padahal, oh ini sudah ada dua belas kayak itu. Berarti gak mungkin kosong dua kalau nak kosong. Kan kalau, tadi kan kita nebaknya kayak ini, dua, empat, dua kan. Nah ini belum tahu digit puluhan ribu nih, apa nol, apa satu. Nah, kita pilihnya kayak ini kalau tadi, tadi kan 1 tambah 1 4 tadi 2 tambah 2 2 hmm, tambah 2 lagi R ini, berarti R sama dengan Z eh? ya? iya uh -huh, sama, sama dua dengan 4 nah, kalau M itu diisi 1 tambah 1 gak ada jawaban kan? nol animasinya 0242. Jadi kita pilihnya m tuh itu pakai 6. Karena 6 tambah 6 2 12, 12 ya. Kak, misalkan kalau misalkan di option-nya ada jawaban 02442 gimana? Pilih yang itu. Sebenarnya rancu sih memang ya. Soalnya dari soal ini, be ngapa R itu sama dengan Z itu nah? nggak ada keterangan dari soal kan hmm, harusnya r sama dengan z gitu keterangannya iya ini ini ini apa ya eh, kayak kalau pipit kak bikin ya? kan karena kan itu kan uh, yang o sama eh, o tambah o kan sama tuh jadi kalau misalnya eh uh, angkanya beda enggak dapet agak hasilnya kan itu kan yang B sampai yang D itu kan 957 sedangkan kan hasilnya tuh itu apa harus sama kayak itu nah jadi walaupun harus 4 tambah 4 juga 8 kan tetap genap hasilnya yang lainnya tuh ganjil. Ya kita menyesuaikan dengan pilihan terbanyak baik kan? Ya Oh sebagai satuan pilihan di soal kita gitu, ini satuannya dua galo kayak gitu, kan. Nah itu base sih pertimbangan dari situ ya. Eh. Oke. Okay. Kita lanjut nomor dua ya. Kalau dua nih. Caknya coding-coding ngurup juga nih. Sama sama kayak yang tadi lah ya, Konversi yang ini ya. hafal ininya nih. Wang eh, ya. Wang Ing Ang. Hari ini. Oh ini tadi sama ya. Yang bukit tadi ya. Itu hill ya. Nah ini yang request pipit ini BC sama dengan DC. Ketika terletak perpanjangan CB. Jika V 36. q 50. Kalau Q 50 berarti kaki sudutnya 180 kurang 50? 130 ya? Eh. Jadi 65 sama 65 gitu kan? nah ini batas pelurusnya seratus lima belas ya eknya berarti kakek ambek segitiga a b d w ya tiga enam tambah seratus lima belas seratus lima satu seratus delapan puluh kurang seratus lima satu dua puluh sembilan ya seratus lima puluh satu tuh dari tiga puluh enam tambah seratus lima belas luar ya di segitiga a b t tadi kan Nah. Ini ABD. Kakak yang jadi jadi. yang Ini kalau Kakak bisa ya. Jadi dia make dua segitiga ya. deh, kita nyari jawaban dulu deh. Jadi, soal kan dikastanya PK-nya 50 kan? Berarti kakinya kayak 65 sama 65 kayak gitu kan, CDB dan DBC kan? Nah. ABD tambah DBC, pelurus, lurus, lurus kan? Jadi harus 108 delapan, delapan puluh. Nah, ada tadi kan? Nah itu, ya. Yeah. Kak, tapi katanya soal SBM uh, sudut gak ada loh kak. Katanya itu lebih banyak ke pernyataan, pernyataan satu, pernyataan dua gitu-gitu loh kak. Teman-teman di kemarin yang sesi satu, sesi dua pernah bilang kayak gitu udah udah fix itu ya ini kan soal iya terus kuantitatifnya juga nggak ada bahasa Inggrisnya pokoknya beda banget deh Ber apa jadi tuh selama kita TO selama kita TO banyak-banyak gitu -banyak itu enggak ada yang masuk sama sekali kak katanya temen Dela tuh yang TO sampai 20 kali aja katanya enggak ada yang masuk baru -baru gak ada yang masuk terus yang les di Intent, terus les di GO terus sudah bilang itu katanya nggak ada yang sama sekali beda masuk nggak A, B, C, D, kayak gini. Kalau sehingga tidak ya, pisah wakil naga yang perbandingan nah, ini, pernyataan satu yang benar. Kaya, nah, gitu, nah. kayak gitu, kak, yang kayak gini tuh gak bakal keluar. Katanya enggak tau ya, kalau misalkan beda lagi. Ini, saya perlu ada ini, ya, ini, nah. Udah, ini, ya. Peluang, mm. banyak peluang. Oh. Can, Can. Can, banyak banyak analisa, analisa verbal, Can. Jadi, oh, ya. apa namanya, uh, yang ilmu, kayak ilmu, ini yang mau apa namanya ilmu, enggak ngecasan jadi namanya ya kan? Yang verbal, Par verbal tadi yang ini, parf verbal tadi ini. Iya, benar, -benar. Nah, benar, benar. Ini namanya, ah, betul. Itu, ah, analisa kan? Jadi, jadi disuruh kita, kayak analogi gitu, Chan. Jadi, kita menganalogikan sesuatu gitu, Mbak. Oh, yang misalnya apa tuh? Petani, sawah, abis itu pilot, pesawat. Nah, itu kan namanya tempat kerja. Oh, nah, ah, itu lah. Itu juga, juga. Kayaknya itu sejenis kayak psikotest, Can. Soal-soal psikotest, Can. Psikotest, psikotest kan gitu. Kalau logik. Thank you, ya. Yang, yang ini, ini 4 X min Y, koordinat suatu titik bidang min X, bidang X Y, maksudnya, dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y, katanya? Nah, ini kan emang dua variabel ya. X kuadrat min 2 X Y, X, y kuadrat, ya X minus kuadrat, ya. Oh, ini kan kita eliminasi, ya, Kuadrat dibagi sama satu, kan? X minus Y aja 4, jadi, kan? Jadi, kalau misalnya X minus Y-nya sebenarnya 4, berarti kan X menjadi yang dikurangkan, Y menjadi pengurang, ya, kan? Hasilnya positif. Otomatis berarti memang yang dikurangkan, harus lebih besar, ya? x-nya lebih besar dari y. Misalnya kayak lima kurang satu empat kan, x-nya lima, y-nya satu kan, Benar sih, yeah? yeah. ya, jadi lebih dari satu yeah. kan, yeah. ya pertidaksamaan ini kan. Nah kalau yang dua ini, lalu disederhanakan katanya tuh, 2 x sama dengan dua y min enam, x. Ini dicoret kan, bagi 2 galah kan, fpb-nya 2. Dua. 2x dua bagi 2x, dua 2y dua bagi 2y kan, min 6 bagi 2, min 3 kan. Jadi, x min y min 3. x min y sama dengan min 3 berarti? Kayak misalnya, 1 satu, satu sama min satu sama empat x-nya satu y-nya empat kan satu kurang empat minus tiga tapi logikanya satu kurang dari empat ya kok kok dia dibenerinnya aneh juga ya. x y kalau-kalau saya tidak sepakat ini kalau misalnya x kita pakai satu ya. 1 kurang 4 kan, mintigo kan. Oh. Jadi X-nya 1, Y-nya 4. 1 maksudnya kurang nah, dari 4. Ya? Salah ini pembahasan ini kayaknya. Nah, harusnya Y lebih besar daripada X ya, ya masih? Yang Yang Yang tidak X-nya kurang dari okay. Y ya. y yang lebih besar dari X kan. Iya. Yeah. Nih kakak. Ini berdasarkan apa yang kita peroleh soal hanya salah satu. Sebenarnya yang satu saja cukup ya. Yang dua tuh salah oh, kan? Iya. A, kalau kakak sih, kakak jawabannya. Oh ini kayak teori bilangan ya sebenarnya. Yang nomor berapa lagi yang mirip katanya? ya dia nggak mau ngasih tahu lagi kak gak, gak boleh ngasih tahu. katanya dia ngasih ngasihnya tuh contohnya yang itu pokoknya yang keluar oh iya nomor satu juga katanya tapi gambarnya beda bukan gambar itu gambar apa ya situ nomor, nomor satu ini ya ini nomor 1 itu berarti sudut ya tentang kayak sudut Bukannya tapi ab pernyataan sih memangnya ab bukan kak itu kak coba Kaka. di kakak itu aja bc kuadrat ya kalau dari bc kuadrat itu ab kuadrat tambah ac kuadrat dikurang dua, dua ab kali ac kos x ya uh, uh, nah. Nah. dia ngomong Dari 7 AB tadi ya. Ada keterangan ya. Jadi kalau kita mau. Oh kita cari cos X dulu ya. Kita anggap AB nya T. Dari soal dari itu. ya. Nah AB nya sama dengan T. Kalau AB nya itu sama dengan T. Berarti 7 T sama dengan 5 BC ya. Berarti BC nya sama dengan 7 per 5 T. Kalau 7AB sama dengan 5CA berarti 7T sama dengan 5CA, CA-nya berarti 7 per 5, 7 per 5, e. ya. Loh, kok sama ya, ya ya, memang sama ya 7 per 5, 7 per 5. Memang sama-sama 5, Kak. Iya, uh -huh. eh, yeah, berarti BC sama dengan CA memang kan. Nah. Jadi kalau kita yeah. substitusi, 7 per 5 kuadrat itu 49 per 25 ya. T kuadrat ya. AB tadi kita misalkan yeah. ngerti, AC nya 7 per 5 kuadrat, 49 per 25 T kuadrat. Dikurang 2 kali AB nya T, AC nya 7 per 5, kali cos X. Ya. Nah, kita bikin t kuadrat koefisien satu ini jadi 25 per 25 ya. Nah, ini sebenarnya 0 ya. Ini kita pindah maskerna ya. Nah. 14 per 5 t kuadrat cos x ya. Ini 14, per 14 per 5 dari mana, Kak? Gak usah kita ini ya. Gak usah kita klik 25 per 25 satunya tadi. Ini 2 x 7 kan 14, Del. Oh iya. Nah, iya, iya. 2 x 7, 14 Cale. per 5 eh. Ya. Nah, dari tandemin jadi positif kan ke kanan, eh, ya. dari kanan ke kiri kan. Mm -hmm. Jadi ini kuadran sana kuadran habis. cos x-nya berarti 5/14 kan? cos x 5/14. terus ngapain dia muncul 6 ABC ini ya itu buat pernyataan yang kedua ya iya ini Nanti 6 ini kalau x nya dapat 5 per 14 ya arkus dari cosinus 5 per 14 kan ini Oh, kalau yang kedua nih kita misalkan AB sama dengan t lagi ya. Pakai BC kuadrat lagi ya. cukup Nah, ini ini pernyataan satu sudah ya. Dapat, berarti X-nya arkus dari kos 5 14. Kalau pernyataan dua, jadi kita misalin AB sama dengan t. 6T sama dengan 5BC, BC nya 6 per 5 ya. Kalau 6AB sama dengan 4CA, berarti 6T sama dengan 4CA. CA nya berarti 3 per 2T. Nah, kalau kita pakai rumus BC kuadrat, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, Dikurang 2 AB. Kali AC kali. Cos X ya. Nah. BC tadi 6 per 5 T. 6 per 5 dikuadratin baru 36.5 ya. T kuadrat. AB nya. T kuadrat ya. AC nya. 3 per 2 T. Dikuadratin jadi 9 per 4 ya. Dikurang 2 AB nya tadi. T, AC-nya itu 3 per 2. Nah, ini kita terpaksa harus hitung satu-satu, ya. 2 kali 2, habis. Jadi, ini 3T kuadrat. Pas X. Ini terlalu 4 per 4, ya. 13 per 4. T kuadrat. 36 per 25 t kuadrat 3 t kuadrat costing. 13 per 4 t kuadrat dikurang, 36 per 25 25 sama 4, ini KPK-nya 100 ya, 100 bagi 4 25, 25 kali 13 75, 25, 325 ya 100 bagi 25, 4 4 kali 36, 144 ya ini jadi 1, 8. Wih, jeleknya nangkonya. Halo? Cek, cek, cek. Halo, kedengaran. Bener. Cek. Halo, cek. Cek, cek. Tanggal 20 sih. Nah ini, muncul lah ngeran ya nah. ngeran ya kenapa? baru start it kak ya. belum keluar belum muncul ya? udah, udah, udah, udah. Ya. ini ini jadikan 3t kuadrat, kuadrat cos x 3t kuadrat cos x 181 per 100 t kuadrat ya nah ini jadi t kuadrat sama t kuadrat coret ya eh. jadi cos x sama dengan seratus satu per tiga kali seratus kan nah. tapi, so, kaya kaya bisa bisa dikecilin ya ya tapi 181 satu per tiga ratus x nya arkus arkus kos satu delapan satu per tiga ratus Jadi, kos berapa dapat, ya? Saya... Eh, dapat jawabannya. Satu aja kak. Iya, dia satu saja bisa. cukup untuk menjawab pertanyaan dan dua saja cukup, kan? Dia tidak perlu ada dua-dua, kan? Nah itu, ya. D jadi ya. Eh. Nomor berapa lagi, Dal? Yang mirip, enggak tahu. Dia enggak setahun, itu doang. Gak mau ngasih... dua kali dua, kan? Bukan tiga kali tiga, adalah. Enggak, enggak tahu. Dua, dia kan? Dia bilang Dia enggak tahu. Dia tahu. Dia Dia Nah, ini kalau determinan matriks ingat aja ya, ini tandanya ya. Yang yang ini ya. Kurung kurung tegad ya, bukan kurung Kurung biasa kan ini, ini matriks singular ya. Kalau oh, udah matriks identitas Nah, ini determinan eh ya, contohnya. Tapi ini, determinan AB adalah nol, karena Ini contohnya, Berarti nol sama dengan. Ya, jadi kita kaliin dulu, ini. Ya. Ingat teorinya, nih. Matrik ordo M kali N. Perkalian matrik, matrik ordo M kali N. Dan ordo N kali M. Soal, soal kita nih kan matrik tiga kali dua, kan tiga kolom dua baris ya, yang a. Kalau yang b itu tiga baris dua kolom kan. Jadi kalau misalnya dua kali tiga dikali tiga kali itu hasilnya dua kali itu m kali m. Ya. Nah itu teorinya. Ya. Jadi sudah kali. Ini tiga a tiga a satu kali satu satu dua kali dua kali dua ini maksudnya tiga kali a satu kali satu satu ya 3 a tambah satu tambah a tambah tiga ingat rutanya ini ya dua kali a dua a satu kali satu kelepas nggak tuh kursor kak? gatot gatot. hitannya satu kali satu satu. yang sembilan A dari mana kak? apa? yang mana nya? dari mana apanya dal? yang sembilan tambah satu tambah satu. nah sembilan nah, tambah satu tambah satu ini tambah tiga yang sembilan, satu tambah, tiga, yang sembilan nah, tambah satu tambah nah. satu. satu kali satu satu satu kali satu satu, satu lagi ya. nah kayak itu rutunya ya. Kalau yang 6 ini dapat dari 2 kali 3, 6, 1 kali 1, 1, A kali 1, tetap A, A. ya. Tuh, oh, iya. so, apa ini rutunya ya, rutanya perkaliannya. Iya. Yeah. Jadi disederhanain dapatlah kan 3A plus 3, 11, 4A tambah 1, 7 plus A, ya. Nah kalau dia determinannya sama dengan 0, berarti Kan rumus determinan diagonal utama, diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. 3A plus 3 dikali 7 plus A. Ya. Diagonal utama dikali in. Diag dikurang sama diagonal kedua. 4A plus 1 sama 11. Nah ini dikali aljabar lah ya. 3A kali 7, 21A hmm. kan. 3A kali A, 3A kuadrat, 3 kali 7, 21, eh. 3 kali A, 3A. Habis itu, min 11 kali 4A, min 4, 4A, min 1 kali 11, min 11. Eh. Dari sederhananya ini dapatlah ini, 3A kuadrat, min 20A, Sama dengan min 10. Tanpa baru memfaktorkan, ini disubstitusi cukup, eh. dapat jawabannya. Karena sesuai permintaan soal ini tiga akwarium ini 20 puluh. Nah itu contohnya kalau dia dari perkalian ya. Nah, ini contoh soal yang matriks. Nah, ini ya. Ini jadi matriksnya dikali dulu. A kali B, habis itu ditambah dengan C. Kalau A kali B berarti 1 kali 2 2 ya. Ditambah minus 3 dikali 1. min 3. Habis itu 1 kali 2 2. Ditambah 0 kali 1 0. 1 kali 0 0, ya. Min 3 kali satu min 3. 1 kali 0, 0, ditambah 0 kali 1, 0. Jadi dua kurang tiga tuh min 1, ya. min 3, 2, 0, ya. Itu matriks AB. Nah, kalau AB ditambah dengan C, C-nya 5, 3, 2, 1 ini. Jadi AB plus C, Min 1 tambah 5 ya, 2 ditambah 2, Min, ti, uh, 3, tuh. Min 3 ditambah 3, 0 tambah 1. 4, 4, 0, 1 ya. Nah ini dapat matrik AB plus C-nya, jadi kalau determinan ya, Diagonal utamanya dari kiri atas kaliin ke kanan bawah, empat kali 1, 4 ya. Eh. Diagonal yang satunya berarti kali 0. 4 kali nol nah, 4 jadi ya. Nah itu, ya. Paham nggak ya? Review hmm. matrik ya? Hmm. Kebayang lah ya. Hmm. Oke, kita lanjut ke soal panda ya yang dalam tuh kak, banyak tuh yang di.. Eh, terserah Tarkah, sih, yang terserah kakak angin ya Imaginative, Langit Biru muncul ya, ya. Kenora, biru laut Oh, tam eh, sama-sama tam tuh langit. Cek noh, cek noh kok jadi biru ya? Eh? Cek ke B, bukan? Ei, belahlah. Eh, bro, e, berasondo, beraso tam berke, langit, tam, langit, bintam terang. Iya dong, Kak kan yang kan tam seno ya kak kan tam kan langit senonya tuh biru langit biru bener oh benorak apa ya oh dia ini kayak eh, analogi ya bi benorak berarti biru Apple ben... terang berarti langit terang langit tadi tam terang tadi ada di Langit terang, perang itu Berarti itu... Langit tadi, tam, tam, middle. E ya? Jadi kayak sejenis silogisme ini, Kak. Kayak nyatanya ngambil sepotong-sepotong. Kalau nomor dua, cuaca cerah. Gak gemolinnya ya. Ya, Baju cerah, baju cerah, kayaknya gemong, kalau mau baju. Eh, kalau ini geri, oh, geri, oh, ini caranya di balik. Eh, laporan mitu. Eh, laporan laporan di geri mitu kartu. Heeh, dari sini kan uh. gila tuh cuaca, cuaca tuh gila. Cucu ya, tuh... gila kan. Gemo tadi memang bahasa, bahasa dari cerah kan? Dari si baju ini baju itu lininya nggak kan? Berarti Gemo eh apa sih cuaca? apa sih? nggak tadi cuaca, gila, kan? nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak cuaca ya yang kebayang ya. lah ya, nomor dua eh ya. masih bisa masuk akal lah iya karena nomor tiga nih bahasa buat mm -hmm. cabut slery cabuti slarent cabutan coreti hah, coret oh, oh yang ada rupye kayaknya oh es ya kan kayak cabuti ini as kan es L tuh A, R tuh B, ya nggak sih? Eh nggak deh, nggak tahu gak ada umumnya. Nggak ada, kayak kita verb-ing itu napa bahasa Inggris? Kalau verb kata kerja, verb-ing itu jadi jaren tuh noun kan. Kalau di sini kalau ada I, dia jadi kata sifat, kata kerja, bukan ing dia makanya kan sele, seleri make i ini jadi cabuti ya ada huruf i kan ada imbu akhiran imbuhan ya kan kayak belajar imbuhan itu nah nenem kalau coreti itu mau ngasih imbuhan ibadah oh, akhiran pada kata dasar coret jadi coret mau itu Cuman, jadi apa yang penting ada huruf i-nya kan kayak si seleri tadi kan seler itu kata dasar dari cabut. Nah, itu tawanya, ya. Nah, kalau nomor 4 mangkok kue kata itu, ya. Pleka, paki kue buah. Paki silen buah tangan. Nah, ini kan kayak kita belajar irisan yang sama-sama ada buah, ini kan paki-paki, ya. Jadi berarti paki itu gua pleka kue silent tangan. Kalau treftalan itu berarti roti mangkuk. Nah kalau yang dari dua pola awal ini kan pleka kue paki gua berarti sejajar dia. Beda kayak yang gameol linear gerimitu nomor 2 ini tadi kan betukar ya kanan kirinya kan. Jadi kalau treftalan berarti treft seref itu roti, talan, mangkuk kayaknya tuh. mangkuk tadi talan apa alan masing lah alan kuenya tadi dari pleka tadi, alan pleka yalah. D, ya. kebayang nggak? Eh, ini nomor empat, deh. kebayang nah nomor lima ini pes liggen pes liggen, basket ligend trisi Wah, lapangan berarti pes pesel nih lapangan gitu ya kemungkinan basket oh. kalau ini tapi ini sama-samanya ada lapangan ya ada lapangan tapi ligend yang samanya kan irisannya berarti oh, ini dibalik ligend itu lapangan hmm. pes basket kalau di sini trisi berarti ruangan berarti ruang. berarti ruang trisi dong Uang trisi, berarti tamu ya. apa? Trisi, kalau tamu nih, kok tamu kan? Eh? Oh kita baru cari where? Trisi yang dia akhir? Antara A, B, sama D ya? Eh? Kalau, hmm. kalau Alta gak mungkin, ini kan tes masuk, kacau nih kan? Gak ada tulisan dengan tamu kan? Gak mungkin D? Kalau tes tadi? basket malahannya kan. Nggak, bukan tamu. Yang kan? B ya? Nah, itu pakai sistem eliminasi ya, kan? Nah, itu kan katanya eliminasi ya. Nah, kalau ini pagar rumah. Pagar rumah morpir kuat. Ini irisannya apa? Morpir morpir kan. Lima pertama kedua. Ini sama-sama ada arti... ya, burung. Jadi murah, ya. itu burung, ya. Berarti kuat itu rumah, bil itu biru, biru, berarti. Berarti tadi rumah itu berarti kuat, ya. Kuatnya di ujung. Nah, pagar itu artinya, nah, tidak berarti, ya. Eh? Keterangan pagar dari soal. Cuman, di soal ada bil untuk mengeliminasi yang E. Bil itu burung, eh, biru, berarti, kan berarti tidak mungkin e d jawabnya Loh, kok c kuat d Kual c. kuat kuat tadi kan kita ulangi kita ulangi ya, ulang ya. kuat tadi kan eh, ini kan yang kalimat satu kalimat dua sama-sama ada morfir ya. morfir nih kalau terjemahannya ada sama-sama burung ya Berarti morpheir burung kuat itu rumah, bill itu di biru. Yang ada kuat, iya yeah, C ada sih. Oh iya, yeah, yeah. rumahnya kan yang kedua, pagar rumah. Berarti kuatnya harus di awal kan. 1-2 jadi 2-1 deh yang tadi kan. Iya yeah, berarti pagar, eh? pagar tuh memang enggak kate di soal kan hunde itu, pagar pagarnya hunde yeah. itu. Nah, yeah.